Eh, kamu coklat apa lagi? Coklat. Hah? Coklat. coklat, pisang coklat. Berapaan? Sepuluh isi. ribu 5. isi? Isi 5 Udah laku berapa? 2 Kamu namanya siapa? Nindi. Nindi, kamu namanya siapa? Ina. Ina? Itu temen kamu namanya siapa? Nabi ini. Udah laku berapa? Udah laku berapa? 2. Udah laku dua, kamu udah laku berapa? Masih satu Masih satu, setiap hari jualan kayak gini ya? Iya yeah. yeah. Disuruh sama orang tuanya Button, ya. Button. Maunya sendiri? Mau biar sendiri dapat uang ibu. Gitu? Ibu. Yeah. ibu ngerambut adik Ibu ngerambut adik, adiknya masih kecil yeah. Itu ya yeah. Ini kamu tahu ini uang berapa? 20.000 20 Ini kamu berdua Aku nggak beli nggak nggak beli nggak beli jajan kamu itu kamu saya kasih aja ya kamu 10.000 kamu sepuluh 10000 oke lima ya.